Hai hai, halo guys, welcome back, welcome back Balik lagi nih sama gue pastinya Kali ini gue lagi main di slot 9 bahwa modal 53000 Ini gue putar di bet 400 DC on Untuk kalian yang lagi nonton, jangan lupa ya guys, bahwa tontonan ini hanya untuk hiburan semata, tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain So please, just enjoy this video Jangan lupa dibantu, like dan subscribe-nya ini gue puter putar di bednya 400 DC ONI semoga sih ada sebuah kajiban ya guys karena gue rungkat mulu dan udah capek rungkat terus ampun ampun hmm. ayo us jangan rungkat mulu ush capek ini akunya kamu teh jangan ngerungkatin aku mulu ush kampretos nih putar-putar nih gua bayar jadi puluh ribu lah ya delapan 6.800 semoga ada isinya kalau sampai rungkat nyesel ya guys ya hmm. tambah lagi turun kasih lagi say. langsung dapat tambah lagi nah karena enak dilihatnya Dapat tujuh ya guys ya. Di kalinya langsung tujuh sensasional. Ternyata nggak sia-sia nih buy di empat ribu langsung dapat sensasional saat itu juga mamam lu. Turun lagi. Di kalinya sembilan ya guys ya. Masih di sebelas spin tersisa, tetap tenang langsung sakset sakset dapat lagi 17 yuk bisa yuk puter lagi bestie dikasih turun waduh kurang guys kasih lagi us birunya turun nama kuning cakepin lagi langsung angkat langsung diangkat dulu us gimbal us kita mau ngangkat kita coba putar terus, waduh masih nggak dapet juga cok, sekali doang ini pun nggak nyampe empat puluh ternyata anjing lah, masih kerjain doang masih uos ya ternyata ya, diseneng senengin di awal doang dikit dikit, padahal mengagak cuan sama sekali malah masih diambil sama dia, tapi gak apa-apa kita coba gas terus aja, jangan mudah menyerah langsung sat sat yuk bisa yuk <tuh> kagak dapet guys bet 42400 kagak dikasih apa-apa ya mesti ya kita coba gaskan lagi aja terus waduh Ih, gila gue masih kesalahan tadi lu gila diledekin doang gue kagak nyampe 40.000 padahal ya kan kita coba nih foto. Ih, dapat mampus. Dikasih gratisan di Bet 2400. Langsung aja kita lihat nih ada isinya apa enggak hmm, dapat tambahan 5 spin ya, guys ya. Plus dapat kaliannya dua, Boleh-boleh nih. Semoga sih isinya bagus nih karena ada tambahan 5 spin juga kan. Bukan kaleng-kaleng. Hmm. yuk Ya bisa yuk. Sat -sat -sat -sat. Tambah lagi. Ya bisa lagi lagi turun. Dikasih cuan yang banyak dapat ya guys ya. Dikali 15 langsung jadi 167.000 masih tersisa 17 pin kita lihat lagi bestie sakset sakset hmm. yuk bisa yuk Wuh turun, nah cakep langsung angkat uh, langsung dikasih dapat kan nah, kalian langsung jadi 23 ya nya 3124 ribu super view super view gila sih ini udah pasti gue cuan nih guys dari sini aja udah kelihatan kalau gue bakalan cuan ya yeah, sombong amat sombong amat sombong amat tapi gak apa-apa ya mendingan sombong daripada sini kita coba gaskan terus dan terus Hmm. Yuk bisa yuk langsung satset Ayo dong langsung gas kan. Hmm ya ampun dari kasih lagi tambahannya. Dapat lagi itu ungunya boleh. Uh dikasih gasnya dikalinya jadi 32 puluh dua. Bener nggak sih gue? tiga puluh ribu mega mega mega. Wow luar biasa luar biasa kita coba gaskan terus dan terus putar-putar lagi hmm. langsung kasih turun dikasih guys siapa ya, kalian jadi Rp34.81 mega-mega masih ada dua spin tersisa kita lihat lagi nih guys Nah kasih turun ungunya Gak mau ya guys ya dikalinya 36 21600 Ditambah lagi gak mau Udah dah 514.000 ya guys ya lumayan banget ya Jadi kita coba aja guys Kan ini di bed 200 dulu Langsung sunset sunset uus Turunin merahnya uh Cakep dikasih lagi cincin ya Dapat lagi turun hijau. Waduh, ya guys ya. Wah, tapi tinggi 500 ribuan udah bisa langsung buat gue wedding aja guys. Kalau kalian emang suka dengan konten gue, bantu aja like sama subscribe nih. Jangan lupa di share share juga ke teman-teman yang lain. Kalau kalian mau join di komunitas, link komunitasnya udah taruh di kolom komen. Jadi tinggal diklik aja. Kalau kalian mau apa namanya? nonton ini ya sampai habis gitu jangan sampai kalian ikutan main juga guys karena gue juga tidak pernah mengajak kalian untuk ikutan main jadi cukup bantu like, subscribe, join di komunitas aja itu udah cukup banget kok buat gue gue gak perlu lebih dari itu udah guys gue cabut dulu ya bestia terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay sampai akhir have a good day and bye bye